ya untuk yang tengahnya ini, ya. ini untuk yang dalamnya, teman. Ya, Dan itu proses pemotongan plaknya. Jar, kalau ini, ini tinggal penggosokan dan pendempulan ya ini nanti teman-teman. dikisur atau grogi bos grogi bos ini alatnya manual bos, kira alat mesin langsung cek cek cek ke Bye. <laughs> pesan pelat untuk isi daun pintunya bonsai. antre bonsai ya teman-teman mungkin yang mau subscribe di channelnya Andi Gunawan ya ahli bonsai ya dikasih plat nanti tinggal penggosokan dan penumpulan ya, teman-teman. Nah, kemudian pengecatan. Ya. Ini cara pemasangan platnya ya. Spesial Mas Harmoyo, ini ahli bela ini ya ahlinya, ahli intinya inti, <laughs> ahlinya, ahli, intinya, inti ini, <laughs> dan ini Mas Andri Gunawan, ini ya. Nah dan channelnya Andri Gunawan. Andri Gunawan dalam bidang bonsai ya teman-teman yang mau subscribe ya. di channelnya untuk silahkan yang mungkin mau buat bonsai bisa tanya-tanya ke Mas Andri Gunawan pakarnya ini ya. dan di bidang pengelasan aluminium dia juga pakarnya juga ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang kurang paham bisa tanya-tanya ya di kolom komentar ya ukuran atau cara buatnya gimana kurang lebihnya bisa tanya-tanya di kolom komentar ya Ya teman-teman Dalam proses selanjutnya Kita lanjut aja ke video Selanjutnya aja Oke terima kasih